Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai uh, berjumpa kembali dengan saya Bu Adil uh, Baik kali ini Kita akan Melanjutkan ke materi selanjutnya ya Untuk materi Matematika kelas 10 semester gasal. Yaitu berikutnya adalah bentuk akar Oke okay, baik langsung saja Kita ke Definisi dulu dari bentuk akar bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contoh, di sini ada akar 2 itu ketika 2 diakarkan itu hasilnya adalah 1,414213 dan seterusnya. Nah, ini apa? Jadi di belakang koma itu banyak-banyak angka dan kemudian angka tersebut itu tidak berulang kemudian contoh berikutnya akar 3 uh, sama dengan 1,732050 dan seterusnya akar 8 sama dengan 2,828427 dan seterusnya akar 15 sama dengan 3,872983 dan seterusnya jadi di belakang koma ini ada banyak angka kemudian angka tersebut itu juga tidak berulang maka dia uh, disebut uh, bentuk akar misalkan lagi buatin kasih contoh kalau e, akar 25 ini merupakan bentuk akar atau bukan akar 25 sama dengan berapa 5 ya, ya karena e, 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 25 jadi akar 25 ini masih bisa diakarkan dan hasilnya adalah bilangan bulat dan bilangan rasional makanya akar 25 ini bukan termasuk bentuk akar. Misal lagi akar 16. Berapa? 4 ya. Ya. Berarti akar 16 juga bukan merupakan bentuk akar. Kalian bisa uh, membaca modul yang sudah Bu Adin bagikan yang sudah guru mapel matematika kalian bagikan di uh, pembelajaran e-learning ya. Kalian baca di situ. Nah, ini Bu Adin Uh, di sini hanya kira-kira menjelaskan beberapa atau hanya menjelaskan intinya saja supaya kalian bisa harapannya lebih memahami tentang uh, materi dari bentuk akar ini nah ini yang perlu kalian ketahui ada sifat-sifat bentuk akar sama seperti bilangan berpangkat sebelumnya bentuk akar juga punya uh, sifat-sifat Di sini ada akar A kali B itu dijabarkan jadi akar A kali akar B Kemudian akar dari A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Ini ada akar A kali akar B plus minus akar C sama dengan akar A kali B ya plus minus akar A kali C. Kemudian M akar A plus minus N akar A sama dengan M plus minus N akar a dengan syarat ini bilangan pokok eh bentuk akarnya sama ya. Maaf, bentuk akarnya sama akar a, akar a, maka m nya bisa dijumlahkan dengan n atau dikurangi dengan n tergantung dari uh, perintahnya di sini apa, kalau uh, ditambah atau dikurangi. Kemudian m akar a uh, plus minus m akar b. Nah, kalau ini ini bukan bentuk akarnya yang sama tapi m -nya yang sama, maka dia bisa dirubah jadi. M kali akar A plus minus akar B Kemudian sifat berikutnya Akar A kali akar A itu sama dengan A A nya hilang ya. Kemudian yang ketujuh Akar pangkat N dari A pangkat M Itu bisa dijabarkan jadi A pangkat M per N Kemudian akar A sama dengan a pangkat 1/2. Jadi kalau bentuk akar di sini tidak dicantumkan angkanya berapa? Berarti dia artinya sama dengan a nya pangkat 1/2. Nah, ini beberapa uh, contoh penerapan soal ya tentang sifat-sifat bentuk akar. Di sini Bu Adin masih cantumkan tadi sifat-sifat bentuk akarnya supaya kalian uh, bisa lebih memahami bagaimana penerapannya dalam soal sederhanakanlah yang pertama akar dari 48 angka 48 disini kalian ubah jadi akar 16 kali 3 jadi ini 48 masih bisa diseranakan jadi akar 16 kali akar 3 cara menyederhanakannya adalah kalian uh, jabarkan 48 ini dengan bilangan yang bisa diakarkan di nah, disini kan akar 16 dia bisa diakarkan hasilnya adalah 4 Kemudian akar tiganya masih utuh akar 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Mmm berikutnya 2 akar 162. 162 di sini juga dijabarkan jadi akar 81 kali 2 ya. Duanya ini masih utuh. Nah, uh, akar dari 81 sama dengan 9. Ya, ini duanya masih utuh. Kemudian akar 2 masih utuh juga akar 2. Sama dengan 2 kali 9 itu adalah 18 akar 2. Jadi yang dikalikan ini ya, 2 x 9-nya ya. Jangan dikalikan dengan akar 2. Karena ini berbeda. Ini bilangan uh, bulat. Kemudian ini akar 2-nya termasuk bentuk akar. ya Jadi dia nggak bisa dikalikan semua. Cukup kalikan 2 x kalikan 9. Sama dengan 18 akar 2-nya kalian tulis akar 2. Berikutnya 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah lihat ya, di sini bentuk akarnya sama yaitu akar 3 berarti bisa menggunakan sifat yang m akar a plus minus n akar a berarti m nya berarti m nya bisa dijumlahkan dengan n ya ini di sini yang sebagai m 5 yang sebagai n 2 5 tambah 2 sama dengan 7. Akar 3-nya masih utuh dia jadi akar 3. Ini tidak bisa dijumlahkan ya, yang jumlahkan cuman 5 2-nya aja. Tapi ini akar 3-nya jangan lupa dicantumkan kembali karena dia masih pental uh, dalam bentuk akar. Yang keempat, akar 108 Ditambah akar 48. Nah, 108 di sini dijabarkan jadi akar 36 kali 3. 36 Kalau diakarkan, dia hasilnya adalah 6 ya, 6 nya taruh sini nih 6 ini 6, nah ini masih ada akar 3, cantumkan di sini akar 3, ditambah akar 16 kali 3, akar 16 itu sama dengan 4 ya, kemudian akar 3 masih ada akar 3. Nah, ini bentuk akarnya juga sama ya, akar 3. Jadi, 6-nya bisa kita jumlahkan dengan 4, sama dengan 10 akar 3. Oke, okay. semoga kalian uh, sudah lebih memahami sedikit ya. Contoh berikutnya. Yang kelima, 4 akar 20 dikurangi 2 akar 45. Nah akar 20 ini dijabarkan masih bisa Jadi akar 4 kali 5 Ini 4 nya Masih utuh sini ya 4 Akar 4 sama dengan 2 Akar 5 masih utuh akar 5 Dikurangi 2 akar 45 Ini 2 masih utuh 2 cantumkan di sini 2 Nah akar 45 dirubah jadi akar 9 kali 5 Ya didapatkan 2 kali akar 9 sama dengan 3 Akar 5 masih utuh akar 5 Nah di sini 4 kali 2 ya Ini bisa dikalikan ya 4 kali 2 adalah 8 Akar 5 nya masih utuh akar 5 Kurangi 2 kali 3 sama dengan 6 Akar 5 Nah ini masih bisa diteruskan nih sebenarnya e, Kalian lengkapi ya Di modul yang sudah kalian download dan catat Ini Ini bentuk akarnya kan sama akar 5 jadi 8 nya bisa kita kurangi dengan 6 itu sama dengan berapa? 2 ya 2 akar 5 oke okay. berikutnya 4 akar 6 hmm, kali akar 3 tambah 5 akar 2 ini kalian bisa menggunakan uh, sifat yang ini ya akar A kali akar P plus minus akar C sama dengan akar akali kali P plus minus akar A kali C jadi semua dikalikan berarti ini 4 akar 6 kali akar 3 gini nah, 4 akar 6 kali akar 3 4 nya dia masuk itu lah akar yang jadi intinya yang bentuk akar kalikan dengan bentuk akar ya akar 6 akar 3 akar 18 ditambah ini 4 kalikan dengan 5 20 kemudian akar 6 kali akar 2 sama dengan akar 12 didapatkan ini 4nya masih utuh akar 18 dirubah jadi akar 18 dirubah jadi akar 9 kali 2 tambah 20 akar 12 dirubah jadi akar 4 kali 3 jadi didapatkan buat ditulis ini ya ini 4 ya 4 nya masih uto kali akar 9 sama dengan berapa Bentar. akar 9 sama dengan 3 ya 3 akar masih ada akar berapa ini 2 cantumkan sini 2 tambah nah, 20 kemudian Uh, akar 4 berapa akar 4 2 akar 3 maka sama dengan 4 x 3 12 akar 2-nya ini akar 2 tambah 20 x 2 40 akar 3. Nah, dilihat di sini dia bentuk akarnya sama apa enggak? Berbeda ya, yang ini akar 2, kemudian yang ini akar 3. Jadi, dia udah enggak bisa ditambahkan lagi. Hasil akhirnya ya udah seperti ini. 12 akar 2 tambah 40 akar 3 oke okay. berikutnya contoh yang ketujuh 3 akar 2 tambah akar 6 kali 3 akar 2 kurang yang karenaam ini kalau kayak gini artinya dia dikalikan ya berarti tinggal dikalikan nah ini kalau uh, seperti ini berarti kalikannya satu persatu tiga akar dua kalikan 3 akar 2 makanya di disini didapatkan tiga akar 2 kuadrat ditambah tiga eh oh, sorry 6 kalikan dengan 3 akar 2 jadi ini tiganya masih utuh ya ini tulis 3 akar 6 kali akar 2 sama dengan akar 12 nah berikutnya sekarang tinggal yang uh, ini sekarang 3 akar 2 kalikan dengan negatif akar 6 berarti ini positif kali negatif sini negatif Kemudian 3 masih utuh Akar 2 kalikan akar 6 Akar 12 Kemudian ini ya Berarti positif kali negatif Negatif akar 6 Kali akar 6 sama dengan akar 6 Pangkat 2 Nah 3 akar 2 Kalau dikuadratkan Sebentar Ini ada 3 akar 2 Dikuadratkan Berarti artinya 3 nya pangkat 2 jadi 9 ya kali akar 2 nya pangkat 2 jadi 2 jadi kan akar 2 pangkat 2 disesuaikan dengan nah ini akar 2 pangkat 2 artinya kan akar 2 kali akar 2 maka sama dengan 2 ya akarnya hilang maka eh ketemunya adalah 9 kali 2 sama dengan 18 makanya ini didapatkan 18 18 Oke okay, uh, berikutnya ini tiga akar 12 kurangi 3 akar 12 ya berarti hasilnya adalah 0 atau habis ya dikurangi akar 6 pangkat 2 jadi akaram kali akar 6 ketemunya adalah 6 akarnya hilang maka hasilnya 18 kurangi 6 sama dengan 12 ya lanjut berikutnya nah ini sederhanakan dan tulis dalam bentuk akar A pangkat 2 per tiga kali a pangkat 1 per dua dipangkatkan lagi dua, maka sama dengan uh, ini artinya berarti a pangkat 2 per tiga kali ya. Kalikan dengan dua kali a pangkat 1 per dua, kalikan dengan dua, maka ini dua kali dua kan empat ya. Jadi didapatkan 4 per tiga kali setengah kali 2 1 jadi didapatkan A pangkat 1 atau kalian pangkat satunya nya usah ditulis jadi A maka sama dengan 4 per 3 nah e, ini perkalian bilangan per ya jadi pangkatnya bisa dijumlahkan 4 per 3 ditambah dengan kalau gak ada pangkatnya 1 ya kita mau ngitung 4 per 3 tambah 1 buat kalian yang lupa e, penjumlahan bilangan per pangkat, ini jadi yang pertama, kan? empatnya dia masih utuh. Tambah sekarang, yang satunya menyebutnya tiga. Satu kan, dia artinya satu persatu, ya. Berarti tiga dibagi satu, sama dengan tiga. Tiga kali satu, sama dengan tiga. Empat ditambahkan dengan tiga, sama dengan tujuh per tiga. Jadi, makanya di sini ketemunya dia A pangkat tujuh per tiga. Nah, tujuh dibagi tiga, berapa sih? Tujuh dibagi tiga, kan? Dua ya. Nah, 2 3 kali, kalau kalikan 3 kan 6. Berarti masih sisa berapa biar jadi 7? Masih sisa 1. Jadi a pangkat e, 2/3 dijabarkan lagi jadi a pangkat 2 kali a pangkat 1/3 ini a pangkat 2 masih utuh, a pangkat 1/3 dirubah jadi akar pangkat 3 dari a. Oke. Okay. Berikutnya X pangkat 3 per 4 kali Y pangkat 5 per 4 Dipangkatkan lagi 2 e, Maka hasilnya adalah Ini dikalikan ya 3 per 4 kali dulu Ini bisa kita coret Jadi sisanya adalah 3 per 2 Maka sini 3 per 2 Terus 5 per 4 kali 2 hmm, Nah corek ya 2 berarti masih sisanya 5 per dua maka ini lima per dua pangkatnya tiga dibagi dua itu ini ya tiga dibagi dua kan sama dengan dua masih sisa satu dua setengah jadi dijabarkan jadi x pangkat eh maaf tiga dibagi dua satu tiga dibagi dua satu ya satu setengah dijabarkan jadi x ini kalau nggak ada pangkatnya dia berarti pangkat 1 X kali X pangkat 1 per 2 Kemudian 5 per 2 Kalau 5 dibagi 2 kan 2 Masih sisanya 1 per 2 ya Jadi dijabarkan jadi Y pangkat 2 kali Y pangkat 1 per 2 Nah ini X Y kuadrat cantumkan sini Nah X pangkat setengah sama Y pangkat setengah Diburkan jadi bentuk akar Jadinya akar X Y ya lagi nyatakan ke bentuk pangkat rasional akar pangkat tiga dari A pangkat 2 akar A sama dengan nah ini eh, yang ini ya kita sederhanakan dari yang paling dalam dulu ya bentuk akarnya yang paling paling dalam dulu ya berarti kan ini ada akar A nih jadi akar pangkat tiga dari A pangkat 2 kali akar A dirubah jadi A pangkat 1 per 2 ya na sama dengan ini perkalian bilangan berpangkat jadi 2-nya ditambahkan dengan setengah jadi 2 setengah atau di sini dijantumkan uh, 5/2 maka didapatkan akar a pangkat 3 dari eh, akar pangkat 3 sori akar pangkat 3 dari a pangkat 5/2 sama dengan a pangkat 5/2 nah ini dipangkatkan lagi dengan 1/3 ya diupai jadi pangkat 1/3 karena ini bentuk akarnya kan dia akar pangkat 3 nanti tinggal ini dikalikan 5/2 kali 1/3 jadinya didapatkan 5 kali 15 2 kali 3, 6 a pangkat 5/6 yang ini yang berikutnya akarpang sorry akar dari a pangkat uh, 3 akar a akar a berarti yang paling dalam dulu ya ini ada akar A jadi jabarkan jadi A pangkat 1 per 2 kemudian sama dengan akar A dari eh, akar A akar pangkat 3 dari 3 per 2 karena ini 1 ditambah setengah 3 per 2 sama dengan akar eh, A kali A pangkat 1 per 2 ya karena kan ini 3 per 2 dipangkatkan lagi dengan 3 artinya 3/2 kalikan 3 berikutnya sama dengan akar eh, ini dikalikan perpehilangan berpangkat ya jadi ditambahkan ya satu kali 1/2 maka eh serrry 1 ditambah 1/2 katanya adalah 3/2 akar eh, a pangkat 3/2 a pangkat 3/2 dipangkatkan lagi setengah dikalikan 3 kali 13, 2 kali 24, jadi didapatkan A pangkat per Oke, okay. berikutnya contoh dari penerap. Oh, ini merasionalkan bentuk akar ya. Kalau tadi sifat bentuk akar, sekarang ada merasionalkan bentuk akar. Bentuk A per akar B itu dirasionalkannya dengan cara mengalikan dengan sekawan. Sekawan dari akar B yaitu A yaitu A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per akar B kali akar B sama dengan B e, C per A tambah akar B e, sama dengan C per A tambah akar B sekawannya dari A tambah akar B adalah A kurangi akar B jadi kalau sekawan inning positif maka sekawannya adalah dia negatif ya. A per akar B sama dengan C kali A min akar B per ini Uh, A plus akar B Kali A kurangi akar B Sama dengan A pangkat 2 Dikurangi B Berikutnya yang bentuk berikut ketiga C per akar A Tambah akar B sama dengan C per akar A tambah akar B Kali, nah sekawan dari akar A tambah akar B Adalah akar A kurangi akar B Per akar A kurangi akar B Jadi didapatkan C kali akar A kurangi akar B Per A uh, ini hasilnya tadi A, akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurangi akar B Hasilnya adalah A kurangi B. Contoh soalnya Sederhanakan atau rasionalkan bentuk akar dari 6 per akar 2 Didapatkan ini sekawannya dari akar 2 adalah akar 2 ya Jadi 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 Didapatkan 6 akar 2 per 2 6 sama 2 ini masih bisa disederhanakan Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3 3 akar 2 8 per 5 Kurangi akar 17 Nah 8 dibagi dengan 5 Kurangi akar 17 Sekawan dari 5 kurangi akar 17 Adalah 5 tambah akar 17 Per 5 tambah akar 17 Tinggal dikalikan 8 kali 5 tambah akar 17 Per 17 ini jadinya ini ya aku awet kurangi bibat 5 kali 5 uh, 5 manga 2, dikurangi akar 17 kali akar, akar 17 sama dengan 17 akarnya hilang nah ini kalian gak usah ngitung uh, apa ini dikalikan ini gak usah ya karena biasanya dia bisa dicoret nih sama yang penyebutnya ini, ini dihitung dulu ya 5 pangkat 2 berapa sih 25 25 kurangi 17 maka disini dia didapatkan hasilnya adalah 8 nah 8 sama 8 bisa kita bilangkan jadi hasilnya adalah 5 tambah akar 17 contoh yang berikutnya 6 per akar 5 tambah akar 2 nah sekawannya adalah akar 5 kurangi akar 2 per akar 5 kurangi akar 2 sama dengan 6 kali akar 5 kurangi akar 2 per ini hasilnya ini ya pakai, pakai yang, eh, yang ketiga ya A kurangi B ya Berarti yang akar 5 kali akar 5 kan 5 Dikurangi akar 2 kali akar 2, 2. Hmm, Berikutnya 5 kurangi 2 sama dengan 3 Jadi 6 bisa disedanakan dengan 3 Makanya hasilnya di sini dia 2 kali akar 5 Kurangi akar 2 Oke okay, lanjutnya Nah ini Uh, menyederhanakan bentuk akar, ya, bentuk dari akar A tambah B plus minus 2 akar B dapat diubah menjadi bentuk akar A plus minus akar B dengan syarat A, B, elemen bilangan real, dan A lebih dari eno, dan a lebih dari B. Contoh: Sederhanakan bentuk berikut: akar 12, kurangi 2, akar 20, ya, maka cari faktor 20 yang dijumlahkan bernilai 12 berarti faktor 20 itu kan ada 4 kali 5 sama 10 kali 2 tapi kalian harus perhatikan ketika dua bilangan tersebut dijumlakan itu harus 12 ya berarti ketemunya bilangannya adalah 10 sama 2 dijabarkan jadi akar 10 tambah 2 kurangi 2 kali akar 10 kali 2. Nah ini kan dia jadinya akar a plus minus akar b ya. Maka sama dengan akar dari akar 10 kurangi akar 2 kuadrat. Nah akar 10 dikurangi akar 2 kuadrat, dia di hasilnya ini dia akar 10 dikurangi dengan akar 2. Selanjutnya ini ada persamaan eksponen, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka berlaku Fx sama dengan P dengan A tidak sama dengan 0. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka berlaku Fx sama dengan Gx dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, 4 pangkat 3x sama dengan akar dari 4096 nah sini ya penyelesaian 4 pangkat tiga x sama dengan akar empat itu bisa diakarkan ternyata dia hasilnya adalah 64 nah krunya di sini untuk persamaan eksponen kalian harus menyederhanakan ke bentuk akar yang paling sederhana. di sini empatnya itu masih dirubah jadi dua pangkat dua ya ini masih ada pangkat 3x sama dengan 64 itu masih dirubah jadi 2 pangkat 6 biasanya kalau 64 itu kalian hanya berubah jadi 8 pangkat 2 ya nah kalau yang bentuk yang paling sederhana itu adalah 2 pangkat 6 karena 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama dengan 64 nah ini pangkat dipangkatkan lagi ya jadi Uh, 2 x 3 6 X sama dengan 6 Ini bilangan pokoknya sudah sama nih 2 pangkat 6 X sama dengan 2 pangkat 6 Jadi didapatkan 6 X sama dengan 6 sama, eh, Jadi X nya sama dengan 1 uh, Berikutnya yang berikutnya 9 pangkat 2x kurangi 1 dengan 27 pangkat 4 kurangi 3x nah ini 9 nya itu dia dirubah jadi 3 pangkat 2 masih dipangkatkan dengan 2x 1 ya. dengan 27 dirubah jadi 3 pangkat 3 pangkat 4 kurangi 3x pangkat dipangkatkan lagi artinya pangkatnya dikalikan 2 kali 2x dengan 4x 2 kalikan negatif 1 sama dengan negatif 2 kemudian 3 kali 4 sama dengan 12 3 kali negatif 3x sama dengan negatif 9x nah ini bilangan pokoknya sudah sama 3 jadi 4x kurangi 2 ambil dari bentuk pangkatnya sama dengan 12 kurangi 9x ini menggunakan persamaan aljabar ya berarti yang punya x bisa turun sama yang punya x 4x Nah, ini negatif 9x, pindah ruas jadinya positif 9x sama dengan 12. Negatif 2, pindah ruas jadinya positif 2. 4x tambah 9x sama dengan 13x. 12 tambah 2 sama dengan 14. Maka x nya adalah 14 per 13. Ya. bentar bu Adin hapus dulu, oke, okay. lanjut berikutnya. Contoh soal dan pembahasan dari bilangan berpangkat. Nih bu Adin masih cantumkan di sini sifat-sifatnya bentuk akar. Contoh yang pertama, bentuk sederhana dari akar 8 tambah akar 75 dikurangi akar 32 ditambah akar 243 nah di sini ada negatif kemudian ada kurung ya kalian jabarkan dulu ini hilangkan kurungnya dengan dikalikan negatif kali positif dia jadi negatif negatif kali positif dia negatif nah akar 8 itu dirubah jadi akar berapa 4 ya kali 2 maka di sini dia didapatkan akar 4 sama dengan 2 akar 2 nya masih utuh 2 akar 2 akar 75 lima dijabarkan jadi akar 25 kali akar 3 ya akar 25 berapa 5 akar tiganya masih butuh akar tiga kemudian dikurangi akar 32 dijabarkan jadi akar 16, 16 kali dua ya kali akar 2 16 Akar 16 dengan 4 Akar 2 masih utuh 4 akar 2 Akar 243 Nih Ntar body dinapus dulu Oke okay. Akar 243 dirubah jadi akar 81 kali 3 Akar 81 berapa? 9 akar tiganya nya masih utuh akar 3 nah yang sama sama bentuk akar kalian bisa uh, dioperasikan ya ini akar 2 sama akar 2 kemudian akar 3 sama akar 3 ini 2 dikurangi 4 jadi dia negatif 2 akar 2 kemudian 5 akar 3 dikurangi 9 akar 3 5 kurangi 9 negatif 4 negatif 4 akar 3 oke okay. lanjut berikutnya bentuk setidana dari bentuk akar tersebut adalah 1 tambah 3 akar 2 dikurangi 4 kurangi akar 50 nah ini masih ada kurungnya ini ya kurungnya ini kalian keluarkan dulu nih jadi 1 tambah 3 akar 2 ini negatif ya negatif kalikan positif 4 jadi negatif 4 negatif kali negatif akar 50 ini langsung dijabarkan Negatif kali negatif jadi positif Akar 50 dijabarkan jadi akar 25 kali 2 Jadi 1 tambah 3 akar 2 kurangi 4 Tambah akar 25 itu sama dengan 5 Akar 2 nya masih itu akar 2 Nah jadi ini ada e, punya akar 2 ya Yang sama-sama akar 2 bisa dijumlahkan. 3 akar 2 tambah 5 akar 2 kurangi 4 ditambah 1 3 tambah 5 sama dengan 8 akar 2 negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3 bentuk sederhana dari bentuk akar tersebut adalah 2 akar 3 tambah akar 5 per akar 5 kurangi akar 3 nah ini berarti dia pakai e, merasionalkan bentuk akar ya cari sekawan dari akar 5 kurangi akar 3 adalah akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3 ini dikalikan satu persatu, dua akar tiga kali akar 5 jadi dua akar 15 belas. Kemudian, uh, mana lagi nih? Ini ya, dua akar 3 kalikan dengan akar 3 ya. Nah, akar tiga kali akar 3 kan tiga jadi dua akar tiga. Kalau dikalikan dengan akar 3 itu sama dengan dua kali akar tiga kali akar 3 tiga. tiga maka 2x3 6 makanya di disini dia didapatkan 6 kemudian akar 5 kalikan akar 5 itu sama dengan positif 5 akar 5 kalikan akar 3 sama dengan akar 15 per nah sesuai dengan yang sini ya A kurangi B berarti yang sebagai A kan 5 ya 5 kurangi yang sebagai B 3 Tinggal dihitung ini yang akar 15 Bisa dijumlahkan dengan akar 15 Nah ini kalau gak ada akarnya Dia artinya 1 Eh kalau gak ada angkanya dia 1 Gue tambah 1 sama dengan 3 akar 15 6 tambah 5 sama dengan 11 Per 5 kurangi 3 sama dengan 2 Oke lanjut berikutnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut 2 pangkat 3x kurangi 1 sama dengan akar dari 1 per 32 pangkat x kurangi 4 ini yang tadi persamaan uh, eksponen ya sama dengan penyelesaian adalah 2 pangkat 3x kurangi 1 uh, sama dengan nah ini 1 per 32 itu dirubah jadi 2 pangkat negatif 5 ya pangkatkan lagi x kurangi 4 Uh, 2 pangkat 3x kurangi 1 Sama dengan akar Nah ini pangkat dipangkatkan lagi Artinya pangkatnya dikalikan Min 5 kali 4 Nanti min 5x ya 20, uh, Negatif 5 kalikan negatif 4 Itu positif 20 Jadi 2 pangkat 3x 1 Sama dengan 2 pangkat Ini kan kalau akar tadi dia pangkatnya disini 2 ya Jadi setengah kalikan 20 Kurangi 5x 2 pangkat 3x-1 sama dengan Setengah kali 20 10, Kurangi setengah kali 5x e, 5 per 2x Ini bentuk uh, Bilangan pokoknya udah sama 2 sama-sama 2 Jadi uh, akarnya bisa kita Menggunakan bersamaan seperti ini Eh bukan akarnya maaf pangkatnya Jadi 3x-1 sama dengan 10 kurangi 5 per 2x yang, x, yang sama yang x disatukan Oh ini biar mudah dia dikalikan 2 ya Ini semua kalikan 2 Jadi 2 kali 3 6 X Kurangi 2 kali 1 2 sama dengan 2 kali 10 20 Kurangi 5 per 2 5 per 2 kali 2 itu sama dengan 5 uh, Ini yang X sama yang X ya Maka 6 X ini negatif 5 X Negatifnya pindah ruas ya Jadi tambah 5 X sama dengan 20 Kemudian ini kan negatif -2 pindah ruas jadinya ditambah 2. 6x 5x itu 11x 22. Nah, di sini. Maka x-nya sama dengan 22 dibagi dengan 11 ya. Oh, uh, jelek sekali. 22 dibagi 11, maka hasilnya adalah x 2. Oke. Okay. Ya, uh, alhamdulillah ya sudah selesai penjelasan singkat dari bentuk akar ini. Uh, kalian bisa belajar sendiri di modul yang sudah dibagikan di pembelajaran e-learning. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.